Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada Selamat malam Kembali di TV hadir untuk Mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dan kabar terbaru Dari idola kita Lesti dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk terus mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita mendapatkan cirukan vitamin saat Bunda Lesti, Papa Bilar setelah live di TikTok ya Masya Allah Idola kesayangan kita selalu bikin bahagia Alhamdulillah life-nya lancar dan mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan untuk Lesti dan Bilar Kita juga merasa bahagia melihat senyum yang terlihat dari wajah Lesti dan Bilar Ini Masya Allah banyak, luar biasa Kemudian persahabat disimak juga kabar terbaru malam hari ini. Alhamdulillah sekian lama persahabat ya, tidak menyaksikan idola kesengan kita di atas panggung Indosiar Malam hari ini perdana sudah mulai kembali acara Dangdut Akademi 5 yang disiarkan secara langsung di Indosiar, Alhamdulillah malam ini leslar sepaket persahabat ya, populer. Bilar. Tampil dengan keren banget ya malam hari ini bersama Bunda Lesi Kejiora, tampil menjadi juri malam hari ini. Luar biasa banget ya. Baru tampil aja, idola kesenian kita selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Senal Putihan billar Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Sudah mulai siapa yang sudah di depan TV nonton pandanya abang katanya itu warga Konoha pastinya sudah standby di persabat ya Untuk menyaksikan sang idola Lesti dan Bilar yang selalu menyuguhkan dan selalu memberikan kejutan pastinya untuk kita semuanya Dan kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali ya tanggapan dan respon yang diberikan juga dari akun Instagram Zahmi mengatakan Alhamdulillah sudah ada penonton juga di studio jadi makin semangat nontonnya tuh Alhamdulillah ya sudah ada penonton dan kita lihat juga ke komentar berikutnya diberikan dari akun Seri.Zul95 mengatakan Alhamdulillah lagi nonton Melihat Papa Bi teringat masa-masa PDKT sama Dedek dulu badannya langsing katanya tuh wow. Alhamdulillah persahabat ya, teringat memang kita flashback Dimana saat Papa Bilar PDKT bersama Bunda Lesti Alhamdulillah sekarang sudah menjadi suami istri Kita bangga, kita bahagia pastinya Berikutnya juga persahabat ya, momen yang tentunya membuat kita bahagia juga saat Papa Bilar ini menjadi host malam hari ini Wow, ini keren banget persahabat ya Bismillah juga Alhamdulillah Semangat malam hari ini malam pertama di DA5 Dengan tentunya 9 peserta. Kita doakan mudah-mudahan lancar acara malam hari ini Dan mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan dan pastinya juga persahabat kita menunggu cidukan-cidukan vitamin malam hari ini pasti kalian sudah kangen banget ya cidukan backstage, cidukan tentunya dari idola kesayangan kita less bilar yang lainnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru dari idola kita Les Lar, tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih.